Hyundai Custo 2022 resmi melantai, harga 350 jutaan fiturnya lebih keren dari Innova Venturer Setelah sebelumnya hanya diperkenalkan dengan foto-foto digital, Hyundai akhirnya secara resmi memperkenal Hyundai Kusto 2022 kepada publik Cina di Chengdu Auto Show 2021. Di Hyundai mobil ini dipajang paling depan, menunjukkan bahwa mobil ini sangat penting dan ditunggu kehadirannya.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 Dimensinya juga mirip dengan ukuran panjang 4950 mm kali 1850 mm kali 1734 mm.